Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Oke hari ini saya melihat ini Batu akik Jambut Zambia Ini size-nya gede, ini ukuran 8 Hari ini ini modal pesanan ya Ini halus modal -nya. Ini ada bisa lihat Ini size 8 ya. Kita akan cek dulu untuk kita senter dia ya. tapi berbuat dengan uang 500 ratus perak ikan gede ini dengan jempol saya gede juga kan oke terima kasih oh ya ini harganya 100.000 bisa bayar di tempat kalau nego-nego bisa jadilah tinggal dikit oke, terima kasih terima kasih nana selain itu